Kota Manado yang kucintai kita. Nyanda mau lupa-lupa, lupa pagi-pagi lupa, lupa. begini. -pagi, pagi kopi kota mau bagus. Aduh, pizza memang sedap sekali. Metros pagi-pagi begini pagi ada berita, pelik memang. Netizen-netizen jahanam kalau tante lala bilang, aduh, aduh. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> "Heh." Kah poli ini? Ada bagatel di mana ngoni tadi malam? Bideng tuh, dong Borles, dong Erik Mandagi tuh dia, dong Koko, dong Leo, dong Maxon. Ada di mana Ngoni? Di mana? Betul, dah aku unggah. Hm, siapa nih dia? Gede penomorin, gede nama leh. Siapa ini dia? Oh ini, nama kuda. Torong tadi malam udah bataru Ini Erik hmm. Mandagi ini emang kalau pilih kuda payah Kala tadi malam torong Sengaja setahu terang kalah tadi malam Kalau berapa tuh so, Kuda apa ya? Kita... Iya aduh gak tajem padam oh, Erick Tapi ngapa ya Envan? Ya, aduh Sini hmm. Terang kok, kita udah mau lihat berita ini Anang udah transpalantasi rambut Sama, dia, sama. Dia. kita li mau lihat tuh dia Sini Paling aduh. juga susah sama deng Raul Lemos Aos ya? Kuda ini ya? Iya kuda itu, aduh A few moments later. Ah, memang ini kopi kau tangguh ini memang. Tiada dua tiada tarah. Adi. Eh, hey, kuda kuda zaman sekarang so canggih canggih kang. So pan depan deh orang kang. Pan depan bagaimana le? Eh, hey, na pang kuda Fer udah betelpon. Mm. Tukuda-kuda itu tuh kuda-kuda cu** Game over